Kucing benggala mempunyai ciri khas bulu yang indah dengan pola bulu yang serupa dengan bulu kucing hutan. Pola bulu yang dimiliki kucing benggala ada yang bercorak seperti macan tutul, ada juga yang seperti bercak-bercak dan ada juga yang hanya memiliki warna dasar kemasan atau coklat tua. Selain itu, kucing benggala juga mempunyai postur tubuh yang kuat, otot yang padat dan ukuran tubuh yang besar. Selain keindahan fisik, kucing benggala juga terkenal karena kepribadian yang unik. Kucing Benggala sangat aktif, cerdas, dan suka bermain. Mereka membutuhkan banyak latihan dan interaksi dengan manusia atau teman sejenis agar tetap sehat dan bahagia. Kucing Benggala juga dikenal sebagai kucing yang sangat vokal. Mereka suka berbicara dengan pemiliknya dan memberikan suara-suara yang unik.